Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahil qoil fi kitabihil karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim Wa iyamm tashkallahu biddurri fala kasifalahu. Allahumma wa iyam khairin, fahuwa ala kulli asyhadu alla ilaha la syarikalah. Anna abduhu, warasuluhu la wa sallim salli muhammadin wa ala alihi wa asfabihi wa man tabi'ahum bihisa nila yaum iddin nama ba'dun faya ayuhal hadirun wal hadirat usiku manasi bitaqwa Allah wakot fazal betakun hadirin hadirat bapak ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah Alhamdulillah kita semuanya dalam lindungan Allah insya Allah sehat walafiat semuanya mudah-mudahan kesehatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita ini selalu diberikan kepada kita dan keluarga kita hingga akhir hayat kita sehingga kita bisa berbuat yang lebih baik menuju pada panggilan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Para bapak dan ibu darah sekalian, kita lanjutkan kajian kita di surat al an'am di ayat 17. Sebelumnya mari kita awali pertemuan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat 17 Allah menyatakan, Wa iyam Jika Allah menimpakan suatu kemaduratan kepadamu, mu di sini bapak-bapak sekalian, dulu ayat ini turun kepada Rasulullah. maka kalimat kepadamu adalah Rasulullah, tetapi ayat ini tidak hanya untuk Rasulullah karena orang ulama itu adalah warasatul abdiyak, waris para nabi maka kita semuanya yang namanya umat Muhammad sampai hari akhir jadi mu di sini dulu pada Rasulullah, kemudian untuk kita bapak-bapak sekalian pada kita. Jika Allah menimpakan suatu kepada kepadamu, nah kita ini, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri, melainkan Allah sendiri sebaliknya wa'iyam khairin dan jika Allah mendatangkan kebaikan kepadamu pada kita maksudnya bahwa ala maka dia ya Allah itu maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu Para bapak dan ibu, berdasarkan ayat ini, menurut tafsirnya, Ibnu Qasir itu menyebutkan, "Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa dirinya Allah sendiri, Allah adalah yang memiliki kematuratan dan memiliki kemanfaatan." Dan bahwa dialah Allah yang mengatur makhluknya menurut apa yang dia kehendaki. Maunya berkehendak apa dia? Allah. Itu berjalan, Bapak-Bapak sekalian Karena semuanya itu yang ada di dunia ini atas kekuasaan Allah. Sehingga Allah punya hak prerogatif. Tidak bisa dicampuri siapapun, dan makhluk yang manapun. Allah itu khalik, bukan manusia. Tapi kadang-kadang ada orang mengatakan, saya itu kalau berdoa dengan bahasa Indonesia. Karena Allah itu bukan orang Arab. enter dia. Sehingga ini, Allah ke orang. Allah itu kholik eh, orang itu yang diciptakan. Bukan bukan yang menciptakan. Allah berkuasa apa yang mau dikehendaki terjadi. Tiada yang menanyakan tentang keputusannya dan tidak juga dapat menolak ketetapannya kalau Allah sudah menetapkan, nggak bisa menolak siapapun karena itu di ayat itu disebutkan wa'iyam saskallahu bidurin falakasifalahu ilahuwa. jika Allah menimpakan suatu kemadaratan kepadamu maka tidak ada satu yang bisa menghilangkan kemadaratan itu kecuali sing menghilangkan ya Allah sendiri, ada contoh ya ada peristiwa dulu Bapak, -Bapak sekalian yaitu nabi Allah siapa itu contohnya Nabi Yunus loh Nabi Yunus itu dikisahkan ya ketika mengajak ada orang-orang yang di waktu itu, sebagai umat, ajakan itu ditolak, didustakan oleh mereka, karena didustakan bapak bapak sekalian, maka bahasa saya kecewa kan, menyampaikan sesuatu enggak direken itu kecewa, Akhirnya berdoa kepada Allah supaya diberi balasan di mereka. Diterima doanya, diterima oleh Allah. Tapi belum diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus sudah keluar dari rumah, ditinggalkan kaumnya. Tujuannya apa? dan dirasak nonggo. berarti ada ya, boleh Allah karena belum ada perintah sudah meninggalkan rumah maka yang dihukum oleh Allah bukan umatnya Nabi Yunus si dihukum Nabi Yunus Ukurung di perintah Wis itu ini contoh ya itu sebuah kematerotan di dalam quran surat 37, surat as-sofat, ayat 140 sampai 144, itu Allah menyatakan إِذْ أَبَقَوْ إِلَا الْفُلْقِي الْمَسْهُونَ فَصَحَمَا فَكَنَا مِنَا الْمُدَوْحَدِينَ 140, komentar sejemangkan Bismillahirrahmanirrahim ingatkanlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan oke kok lemas itu? iya kurang berdaya sekarang baterainya kurang jering ini tangan balen dimana ya? ingatkanlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan Nabi Yunus lari ke kapal penuh muatan, maunya? diberang laut gak ngerikan umatnya ayat 141 kemudian ia ikut berundi berundi, lalu termasuk orang-orang yang kalah dalam undian nah, aku nakudai kan di, di kapal itu ada ombak yang besar wabu angin yang kapalnya goncang kapalnya goncang jadi aku dahin ini penuh muatan harus ada yang dimasukkan ke laut di dijepurno ada laut di Jepurno ada laut itu kan ada laut di Jepurno mikir-mikir kan, nah, kenapa -mikir, sih gelap di Jepurno kenapa sih gelap karena tidak ada yang mau diudi di kopiok, diundi sehingga betul tidak namai diundos di bubur mana di kopiok mana diundi, betul mana namai Nabi Yunus akhirnya Nabi Yunus menyadari oh berarti saya ditakdirkan harus di ceblong laut kan matilah ceblong no laut gak ada harapan hidup, kalau oh, tengah laut ya fal taqomahul huthu wa huwa mulib ayat 142 maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercelah Wah. tercelah makan, Pangan iwa. Iwa dipangan iwa berbunan juru perut iwa biasanya iwa iku dipangan awal di dewe saya itu gak dipangan iwak berarti ngeru ya apa ya Ono ngeru khususnya iwak ya Pak cuampur kotoran iwak kalau tidak ada udara, tidak lepas itu berarti ngeru ini apa ya, harus nyedet kotoran iwak itu ada paru-paru deh dan seterusnya pingsan Pak Bu tapi tidak dibuat mati oleh Allah ngerti tidak? Di ayat lain itu sebutkan Nabi Yunus itu mengalami tiga kegelapan. Gelap situasinya, gelap di dalam laut, gelap di dalam perut ikan. Sekarang kita apa-apa di posisi ini, di berada tengah laut, di pinggir, di pinggir, di dasar laut. Beberapa hari. Rasai Allah, ya ter kana maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah. Okay. Alo, alo, balik, balik, balik. Maka, maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah. Kalau nah. oh, bukan termasuk orang yang banyak mengingat Allah, Nabi Yunus kan mengingat Allah di dalam perut itu muningnya terbangun. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntum minat dolimin. Tigo gak tahu leran baru. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntum minat dolimin. Ya Allah tidak ada tuhan selain Kau. Subhanaka ma'asucing engkau Ini kuntum minat dolimin. Sungguhnya aku ya Allah orang yang dolim ya Allah. Obat pada Allah di perut ikan. Beberapa hari Pak maka pernyataannya Nabi Yunus diterima oleh Allah. Pertobatannya diterima. Sampai Allah menyatakan, Lala bisafi barni ila yaumiyu asut eh, Niki, ayat 143, maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak melihat Allah, lalabisafibatni ji ilah yaumuyubangasun ayat 144 niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai ikan sampai hari berbangkit Oke. niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan sampai hari berbangkit hari berbangkit kapan diamat Umpo mau gak muniulu sampai saya kisihna perut ikan nah. Akhirnya ditolong oleh Allah ikannya minggir dimuntahkan si jenenge Ya Yunus tuh dimuntahkan. Ya saya uang gue dipanganiwa beberapa hari nyonyut mati baru. Tapi gak dibuat mati oleh Allah di sini disebutkan penuh dengan hina kehinaan artinya penuh apa itu Nabi Yudas itu di dalam perut ikan itu posisi hina maka di kembalikan oleh Allah sampai ke pinggir, lalu diberi kehidupan di situ, di ayat yang lain ditumbuhkan semacam pohon labu, itulah bisa hidup, sehingga dia kembali lagi ke kaumnya. Kaumnya itu, dalam ayat itu disebutkan lebih kurang seratus ribu nabi. Nah, sehingga imaturot Sinten Allah yang melepaskan dari imaturot, Allah juga, nabi-nus bisa. Contoh yang kedua, kisahnya nabi Ayub, seorang nabi bapu, seorang rasul diuji oleh Allah. Ujiannya apa? Nabi Ayub itu diuji oleh Allah pertama anaknya semuanya meninggal. Dwi bujus semua, bu. Bujuni sokoh, Dwi anak KB, terus gede-gede anaknya rapat di dalam satu rumah itu, omai dirubur oleh Allah. Ketidiano mantek tapi anaknya wong songon bersih pak bu, nggak ada singurip balas Awai dewe kira-kira no. stres iki. stress stres anake wong sanggo karo belas. Diuji. <tuh> Nabi Ayub tetap bersabar kembali kepada Allah. Dia namanya ujian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berpikir kalau anak-anak saya dimatikan oleh Allah diambil hikmahnya. Barangkali Allah Maha tahu nanti anak ini kalau besar menggoda saya, menyakiti hati saya. Makanya sekarang di, dimatikan. Pikirannya selalu positif. tapi ayo positif thinking pada. Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ujian kedua. Apa ujian kedua? Harta bendanya Nabi Ayub terbakar semua. Nabi Ayub itu orang kaya, peternakannya kena antrak, bekas antrak. Yang lainnya beri kian ya. sing ayam cak tam, cak kambong, sebongi mati keretak, dan gebian ya, jadi ya. penyakit apa? antrak, bulu nah, plu burung oke okay. kambingnya itu juga sama karetek di diuji. tapi semua kembali kepada Allah tidak mengeluh dan tidak tidak menyalahkan Allah nah mungkin dengan harta saya ini akan menjadi buruk bagi saya dalam kehidupan saya tetap kembali innalillahi wa inna ilaihi ujian lagi yang selanjutnya bujune bapak bujune Nabi Ayub karena Nabi Ayub itu diberi sakit oleh Allah dari mulai fisik kulit sampai kulitnya ini sepertinya tidak bisa sembuh ya namanya penyakit kulit ya mungkin baunya juga mungkin ya penyakit kulit itu sekudu badan sehingga kena itu kayak moto, telinga, hidung, mulut itu gak kena penyakit tapi yang lain kena semua akhirnya oleh orang-orang yang ada di daerah itu Mungkin saat ini RT RTRW-nya. Membuatkan rumah di tempat yang jauh. Di daerah pegunungan tidak Banyu banyak, tidak ada apa-apa. Akhirnya dibuatkan sana, diusir dari rumah itu. Nah, istrinya yang 9 itu satu persatu meninggalkan Nabi Ayub. Satu persatu. Kang Ayub, Kang Ayub sepuluh aneh ya, aku tak balik ngomong tuaku dari Nabi Ayub uh -uh. diterima tinggal satu, Pak Bu satu itu sangat mencintai Ayub kalau bahasa saya, kan Kang Ayub, aku istrimu engkau hidup baik dan tidak baik itu bersama dengan aku karena itu, kemana engkau pergi? Aku akan mengikutimu. Walaupun kamu masuk ke lubang semut, bahasa aku loh. I love tetap you. No. No. Yeah. I love tetap you. Itu kenapa, Bu? Sampai di situ, diberi ujian oleh Allah. Sakitnya itu tujuh belas tahun, bang. Kaloron itu ya. Itulah setahu Nawawi kena panu selama telung tahun ini, gak karu karuan ya. itu lah setahun, Bapak. Sakit. Nah itulah Allah menguji. Nabi Ayub tetap tidak meninggalkan ibadah kepada Allah. Maka dikembalikan oleh Allah dikembalikan kemana? dikembalikan kepada kebaikan karena itu diuji nah kisah terakhir itu istrinya kerja di pabrik roti Ye, kerja di pabrik roti dipecat karo jeragat kenapa? tahu berita bahwa Nabi Ayub itu sakit seperti itu jangan-jangan bujune marin jemok singlanang terus nang roti gawe roti wong-wong rul lahiku bujune Ayub wah gak payu ratiku modal bapak akhirnya dipecat nah karena dipecat pak bu kan due penggabean Ingat, enggak ada nabi itu yang jadi PNS itu enggak ada, pegawai negeri sipil itu enggak ada, nabi itu enggak ada si PNS, <guluh> nabi itu yang sing jadi pegawai pabrik modern, nah kerjanya apa seorang nabi, seorang rasul, petani atau peternak itu semuanya atau yang ketiga berdagang Bapak Ibu sekalian Wah, kan akan enggak punya pekerjaan ya. Gitu. Akhirnya untuk mencari makan kan sulit kontin. Dalam satu kisah itu disebutkan rambutnya yang panjang itu diketok dijual untuk beli nasi begitu datang dengan membawa makanan kaget si Ayub itu kaget loh kamu kok potongannya seperti ini mana rambutmu nangis cerita no kalau dia itu di pecat dari uh, pekerjaannya akhirnya bapak-bapak sekalian Nabi Ayubnya awakmu gak mangan sedih no, iku istutul rambutmu lemeni gak mangan Oh sih, mbak pikirannya sudah gak karu-karuan akhirnya Nabi Ayub, Wallah aku le sembuh, nanti kamu akan saya cambuk seratus kali Nabi Ayub muni, Wallahi nah akhirnya Nabi Ayub Berdoa kepada Allah, Tuhan ini akan jalan waras wabu. tapi berdoa kepada Allah Nopo, menyampaikan isi hatinya. Kalau dia itu diganggu setan, bukan jalan waras. Caranya jalan waras, Allah Maha Tahu. Bagus, dikisahkan di Quran Surat. Surat 38 di ayat 41 sampai 44. Allah menyatakan ini. masaniya binus Dan ingat-ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru Tuhannya nah, sesungguhnya ketika Nabi Ayub menyeru Tuhannya isinya seruan ingatan. sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaannya. ya Allah saya diganggu setan ya Allah dengan kepayahan siksaannya, ya Allah sakitnya sudah lama Allah Allah Maha tahu isinya hatinya. Ayo. yuk Urqud bi rijalika hadza muqtasalun baridun Allah berfirman, nggih. Okay. hantamkanlah kakimu. Nah, Pak, Bu. Di situ disuruh ngantamkan kaki. gak mungkin, Pak Wong loro nemen lho wong loro. Wong gedruk lek bahasa ludruk liya. gedruk nang tanah. Antampekan kaki. Ya. Sama dengan Maryam dulu, Pak Maryam itu ketika akan melahirkan anak, itu kan keluar dari rumah. Jauh dari rumah, keluar dari masyarakat, dia duduk di bawah pohon kurma disitu lahir waktu nah, lahir itu, melahirkan itu tidak ada dukun, tidak wangi gak ada makanan lalu Allah mentakdirkan kelahirannya, Nabi Isa itu disitu Bapak bapak sekalian, setelah lahir bapak. nah ya, mau namanya Baji itu sama sejak dahulu sampai sekarang Mesti ano usering ya, apa yang gue seng nangone naplasenta itu, nah terus diketok kan, lah nggak ngerti gue diketok apa? Gue ingatan enggak, disebutkan ya, dan sampai di situ terus coposing bantu, coposing gendong, coposing ngedusti, ano? Maryam hanya sendirian tapi di ayat itu sebutkan Maryam ini ada pohon kurma gerakkanlah apa? suruh apa? apa? atau berikin dirok goyang goyangkanlah pohon kurma pohon kurma kusah Tak kelopok loh bang, ini pohon mani bayi kan goyang pohon kurma kira-kira iso nggak mungkin. Jadi cukup dicekel mawon si goyang Allah. Oke, dicekel, goyang, si goyang Allah, bapak ibu sekalian. Lalu tubuan yang berbuah tadi, buahnya yang matang ini jatuh di pangkuannya matang sing mateng-mateng, sing gak mateng gak? Cik, cik. itu Allah yang menjadikan lalu ada keluar air mata air itu sejuk meriam inilah untuk minumnya makannya dari buah kurma, minumnya dari air yang sejuk yang dikeluarkan oleh Allah dari tanah tadi okay. mungkin baterainya agak soal bapak ibu sekalian butuhnya kita itu melaksanakan sebuah perbuatan yang diperintah yang menjadikan baik dan buruk Allah bapak Maryam mariam tinggi, megang saja singedono, Allah begitu juga nabi ayub ini, ayub hentakkan kaki mudi ya mungkin jenenge dihentangkan mau loh ya tiru tuh air si nang tanah singatur Allah sing penting dia juga berbuat makanya ayat yang mundingnya Allah berfirman nih hantamkanlah kakimu terus Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Aman kok Terus ya Allah Ini air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Bapak-bapak sekalian, air itu dipakai mandi jadi obat obat penyakit kulit kering. Untuk minum minumnya binisilin demek. Sure. Sure jadi diobati dari dalam juga diobati dari luar kering gak bu? kering kering kering kering kering sembuh karena penyakit borok itu kalau sembuh mesti belang-belang ya nunggu sampai hilang-belangnya Allah yang ngatur sembuh dengan total akhirnya orang ini pulang pulang ke rumahnya setelah pulang Bapak Ibu sekalian didengar oleh istrinya nek Nabi Ayub itu sudah pulang akhirnya satu persatu kembali ke Nabi Ayub Kang Ayub saiki aku balikna sampean maneh ya? <laughs> diterima Nabi Ayub heeh nah, uh. diterima bojone pinten wae sing melok siji jadi sing 8 niku satu persatu krungu lan Nabi Ayub niku sudah pulang. akhirnya datang semua. Gak tahu petuk bojo lho Bapak. Sekian lama. Kalau ndak pernah ketemu bojo niku kangen gak kira-kira? Kangen ya. Akhirnya bojo sanga niku meteng kabeh petung kabeh, duwe anak kabeh. Sehat semuanya. Di ayat 3 Allah menyatakan, wa wa hab lanahu ahlihu wa mislahum ma'ahum rahmatan minna wa zikra liulil albab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 jadi wong siji mana siji, wong siji mana siji jumlahi soho Pinten, pijat Pinten? walulas gih walulas pak bu, rahmat walulas, sehat kabai nikah kabai, dui anak situk situk pinten? agak ya nah, ya. dui buju situk situk jadi dari sembilan dua puluh cuma ne, jadi wolulas. Kalau dua nasi uji, tambah wolu, tambah songo mana? Dikembalikan oleh Allah keluarga ayu yang dulu sebelum diuji seperti itu kerubuan nama tadi habis. Di ayat ini disebutkan ayo waktuniku bersumpah kepada istrinya kenapa sumpahnya? oleh aku waras cambuk berapa? seratus kali gak mungkin mbak bu, Ong istrinya sangat taat kok dicambuk sangat taat karena itu Allah memberikan tip Cara melaksanakan karena mereka, apa Nabi Ayub menyatakan, Wallohi. kalau kalimat Wallahi kan sumpah-sumpah itu harus ditunaikan." Maka di ayat 44 itu, Allah menyatakan, "Wahud, diadakan di di Nat inna wajadnahu sobiron, nikmal abdu innahu allah. Terus ya Allah ya, di ayat 44. Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukulah dengan itu dan janganlah engkau melanggar sumpah. nah bapak biskalian, sekalian, juga rumput saat tekem jumlahnya 100. Jumlahnya 100, di konon kebun orang bujuni begitu dipukulkan berarti sama dengan pukul 100 kali. Pro, di daerah yang tidak menyakitkan. Jadi yang dipukul kali lagi, ya mati Yama lah dipukul sampai 50. Oke, pukul dengan seikat rumput jumlahnya 100, terus Allah Allahnya. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Okay. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah. Okay. Nabi Ayub itu orang sabar, orang yang taat pada Allah. Ini yang dimaksud di ayat niki. Jika Allah menimpakan suatu kemadurutan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya, melainkan dia sendiri. Sebaliknya, dan jika dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka dia maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, sebagaimana di Surat 35 baru, Surat Fatir ayat 2, Allah berfirman, "Mayaf tahil lahulin nasimir rohmatin." Fala mumsika laha wa ma yumsik falamursila lahu mimba'di wa huwal azizul hakim Oh diterjemahkan Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat Nah apa ya di Berikan kepada kita yang berupa rahmat, terus Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Tapi sedikitnya rahmat itu sempurna, gak bisa menahan walaupun mereka bersatu untuk menahan rahmat itu, supaya tidak diberikan pada orang itu gak ada yang bisa. Kalau Allah sudah menentukan rahmat kepada salah seorang enggak ada yang bisa menahannya lalu dan apa saja yang ditahan oleh oleh Allah maka tidak sok, tidak pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu nah. dan dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana Oke okay. semain baleni mana ya Maka dan apa saja dan apa saja yang ditahan oleh Allah? Nah, kalau itu ditahan oleh Allah, ya Allah, maka tidak seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Kau sing sanggup? Lewi ditahan kali Allah, kau sing sanggup untuk melepaskan? Kalau sudah diberi rahmat oleh Allah, kau bisa nolak? Menteri. Karena ada ayat itu tuh imul kamantasa mimantasa kam imantasa watuizumantasa watu dilumantasa watu diatikal dilu kauit. Kalau Allah itu sudah memberikan memberikan baik itu gak orang yang bisa nolak. Kalau Allah mencabut kebaikan, yuk, gak orang yang bisa nolak. Allah berkuasa atas apa? Membuat orang menjadi raja. Allah juga berkuasa mencabut kerajaan itu. Bapak-Ibu sekalian, sesudah itu, nggak ada yang bisa melepaskan. Kalau Allah itu menahan sesuatu. Di akhir ayat, azizul hakim, begini. dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Allah maha perkasa, tidak ada yang bisa mengalahkan keperkasaannya tapi juga Allah maha bijaksana Artis bijaksana ya? itu bijaksana niku sebetulnya begini tapi menjadi begitu, itu karena bijaksana peraturannya seperti ini peraturannya tapi karena Allah maha bijaksana maka peraturan yang seperti ini menjadi tidak seperti ini menjadi keringanan itu namanya ma bijaksana nah, bapak ibu sekalian di ayat yang lain itu disebutkan rahmat Allah kepada rasul, contohnya di surat 2 ayat 105 itu Allah menyatakan ma ya waddulladzina kafaru min ahlil kitabi walal musriqina ayyunazzala alaikum min khairin min Rabbikum. Wallahu orang-orang okay. kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan keturunannya sesuatu bukan keturunannya diturunkannya sesuatu okay. kebaikan kepadamu dari Tuhanmu Ben penak dicerna ye. Ben penak dicerna. Orang-orang kafir dari ahli kitab okay. dan orang-orang musyrik yada ada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Nah, Ngertos, Wong kafir iku wong musyrik niku nggak seneng, ndak menginginkan kepadamu Muhammad, tak menginginkan kebaikan apa yang telah diturunkan kepadamu itu, tidak diinginkan dari Tuhanmu itu Rasulullah itu diberi diberi oleh Allah menjadi Nabi, menjadi Rasul. itu wong kafir itu tidak senang orang musri tidak senang kalau kamu diberi kenikmatan itu tapi berjalan enggak kenikmatan yang diberikan oleh Allah pada Rasulnya? berjalan enggak? tetap berjalan, tetap menjadi Nabi tetap menjadi Rasul tapi orang kafir enggak seneng orang musrik enggak seneng kalau Muhammad itu diberi kebaikan itu hak prerogatif Allah loh bang, Allah memberi kebaikan kepada seseorang atau tidak memberi kebaikan pada seseorang itu urusannya Allah kita tidak bisa tidak bisa mengintrupsi tidak bisa mempengaruhi nah, lalu dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya okay. siapa yang dikehendaki oleh Allah yang akan diberi kebaikan itu kriterianya di Allah apa Rasulullah itu diangkat menjadi Nabi menjadi Rasul itu punya kriteria karena beliau bersih hatinya tidak pernah berbuat sirik tidak ikut-ikutan sebagaimana kaumnya di masa itu dipilih oleh Allah sebagai menjadi seorang Nabi seorang Rasul itu hak prerogatif Allah urusannya Allah Orang tidak bisa mencampuri, jadi siapa yang ditentukan oleh Allah untuk diberi rahmat? Kenabian itu kriterianya ada di Allah. Di akhir ayat, "Dan Allah mempunyai karunia yang besar." Allah mempunyai karunia yang besar. Inilah yang dimaksud berupa rahmat. Lalu di sini sebutkan, falamu maka tidak ada seorang pun yang dapat menahan, lai rahmat itu sudah diberikan. Oh, tidak bisa Artinya apa? Leika bisa menahan. Berarti itu berjalan terus waktu. Karena itu kita tidak boleh iri, iri kepada orang. Iri hati tidak boleh. Orang iri kan ya, tidak bisa menerima temannya mendapat kebaikan. contoh ya, kancani iso bisa nyelengi, bisa tukur sepeda motor Nmax misalkan, bisa sepeda motor Nmax. kita tidak boleh sakit hati, boy lagi Dewi. Ibu jenis rahmat yang diberikan oleh Allah, oleh nyambut gawe so di gak hilang. Kita nggak boleh iri karena orang iri niku gak isondri mau kan oleh kebaikan pak. Betas. Dulu re, oleh kebaikan gak isondri niku jenenge iri. Ada nggak? Longgone iso bangun nama, bangun emperan, emperan ini rusak iso dibangun tapi wapi. Kaya iso diri mau hati niloro. ini loroh, dia gugat nenggirir. Ini gula dibiarkan nanti akan menjadi hasut. Hasut ini nggak ten, seneng lewongiku mati, ten, seneng le kebaikannya itu pindah kepada dirinya. Ini uhasut namun khasut ini ujungnya adalah membunuh mengulai khasut ini membunuh makanya ini ini Quran surat yang terakhir itu. oke eh, ada surat Al-Falaq surat 113 Allah menyatakan ini Kul sampaikannya Rasul, "Aụdubirafil falak, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai falak, subuh. berlindung dari apa? Dari kejahatan makhluknya. Dari apa mana? Dari kejahatan dosa kejahatan malam apabila gelap gulita. berlindung dari Allah, dari apa lagi? Wamin sari nafasati bil ukot pelindung dari wanita-wanita tukang sihir yang mengembus di buhul-buhul tukang santet lho bu. Nah, di sini ada kalimat wanita. rupanya santet-santet barang ngururat -ngur diserang wanita gue cepet hati oke. Okay. tapi wanita di sini ya, okay. wanita di sini baik-baik. wanita di sana yang tidak baik. Okay. makanya sembarang yang ditakuti nih Udi, Alamatkan wanita, oke sundel sundel bolong wong sundel bolong sundel bolong sundel bolong nihulana ng bawetel, wong wutiambe Ono bolong nihulana nyai bawetel, nyai wutiambe sundel bolong nihulana lanang, Ono Nyai Roro itu lewet, loh. Kalo nggak sila nangon, ya. ono langsung ngomong aja, nyai Dasima lewet, loh. Maneh, ya. Kontrol wono yo lewet, loh. Bahasa Sampai tiga W kepercayaan, saya kata gondok pari, diselamati disik seben parini ngomong dunia api ikut nyelamati lu Dewi bukan Dewa <tuh> ya petok apa pak bu jadi alamat petok minta perlindungan dari wanita-wanita sihir yang mengembuskan pada pukul-pukul terus yang terakhir jaluo ada Nono umatmu Muhammad panggon jaluk perlindungan yang aku Wamin sari ini hasad dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. bapak ibu sekalian, lihat, wong dengki bapak, membunuh bapak. Pateni wongi. Mengapa? Makanya suruh minta pelindungan kepada Allah dari kejahatan orang kasar. Maka di ayat ini sebutkan. Ketika orang itu kasut kepada temannya, maka kekasutan itu akan membawa orang itu untuk membunuh temannya. kayak contoh ya, yang paling ringan. Awalnya Dewi tuku sandal, ya, nongoleh toko sepatu batak gus sandal rekade larang, pong atu seket tewu, tetak di gong aci <laughs> sandal hilang waktu, cetas tuh gue lo hilang, kira-kira sih dua sandal yang Bapak. kecewa enggak? Aku mengelap gong aci, gus sandal cetas tuh kurang atu seket tewu, uang uangku si kile lo kok ko. sandal Cetak tas tuku, Pak Bu, oh, kecewa, hilang. Ternak no, pikir no, no, no, uang Lih, sama, no, ah, aku, hilang sandal sandal susah halo? hilang susah datang kelok anak-anak kuno, anak-anak uang sandal hilang susah hilang asa paham <gir> karena paham apa? paham hilangnya ya itu khasut kerasa tidak, itu khasut tidak <gir> kerasa lihat dirinya itu kasut, mang sandal hilang susah, kanjani sandal hilang seneng asyik enten gamer model katan ikut kadang <laughs> nah, seperti kaya enten kaya kunti Allah menidurkan dan Allah membangunkan coba ya itu hak Allah wa huwa <SUSD> ya tawafakum bila ini wa lama wa ya'lamu maja rohtum bin nahari summa fi liyukedoh ajalum musamma summa <SUSD> ilaihi marci'ukum summa <SUSD> yunabba'ukum bima kuntum tak malun dan dialah yang menidurkan kamu di malam hari dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Nah, sehingga tidurkan alai dewimu malam hari itu ya Allah. Terus pekerjaan yang di siang hari itu semuanya, semuanya dipantau oleh Allah. Kita dibangunkan di waktu siang hari. Kemudian, kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu nah, dibangunkan siang. siang itu supaya sempurna umure. targetnya berapa tahun hidup ini apa -apa. ditidurkan dibangunkan di siang hari besok ditidurkan lagi dibangunkan itu supaya sempurna umurnya RCT berapa tahun nanti selesai di dunia ini, kemudian kemudian kepada Allah lah kamu kembali. Nah, setelah umurnya habis, kembali kepada Allah urusannya, kembali kepada Allah niatan tidak ada orang yang kalau mati nih lu, gak nang Allah nih semua urusannya mesti kepada Allah sing kafir, sing munafik sing sirik, sing iman semua peraturannya semua nanti akan kembali kepada Allah di akhir ayat lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan okay. besok akan diberitahu pada hari kiamat terhadap apa? terhadap apa yang pernah dilakukan waktu di dunia nah, ini contoh pak bu ya. contoh ini ada orang tidur semacam ini ini wong turu tapi di, apa? Nah, ngoro, tiga imig, bapak. Oke, oke, Ada ini, sadar cek deh. Kira-kira, masih tiga ini, masih ono salon itu. ya gak katangi, masih guru, atak-kratak, yuk, Anda oh, mana sih model ini? Jadi <laughs> ya. posisi tidur. Siapa yang menggenggam ini? Siapa yang menidurkan? Allah. Kita tidak bisa nggak kuasa apa-apa. Allah yang menidurkan. Dicekel, nyowo kawai diri. Ditidurkan. Masing ngoroke banter, gak tangi Pak Bu. Hmm. Ngorok padu, kra kra kra kra. Yo gak tangi. Walaupun tanggone sing sing jejere turu niku tangi, Pak. Wong gak bisa tangi. Allah memegang jiwa orang tidur itu. Eh. Okay. Sebagaimana di surat 39 ayat 42. Sampe terjemahkan. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya nah ketika mati jiwanya dipegang tidak dilepas tapi juga Allah memegang jiwa orang yang belum mati ketika tidur itu di di dipegang oleh Allah terus maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Ketika orang itu tetap ditetapkan kematian, berarti roh itu kalem lebu yang jasad. Ditahan oleh Allah, kalem lebur. Kemudian, cuma peristiwa itu peristiwa yang sangat dahsyat, bapak sekalian. Ketika roh itu tidak boleh masuk atau ketika roh akan dicabut, itu peristiwa yang dahsyat. Ada kematian mukmin, ada kematian orang kafir, ada kematian orang dolim Lalu dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sing mati, berarti dilepas jiwae urip maneh sampai waktu yang ditentukan. Kapan ditentukan ya? Sampai umur teh. Terus sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Ini namanya ketika Allah menganugerahkan rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Sebaliknya dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melepaskan sesudah itu, es di tahan, baik, tidak salah melepaskan, karena itu kekuasaan Allah Bapak -Bak -Bak. maka di surat 67 ayat 19 ini contoh nih contoh awalam ya raw ta'iri fawqohum sofati wa yaqabin ma illa dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Nuh, burung mengatupkan sayapnya ini, di atas kita dari Allah ini, kok perhatikan burung-burung itu? -burung. Ayatnya? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang maha pemurah. Kau tidak bisa nahan burung di atas itu, kecuali Allah. Jadi burung yang terbang itu ditahan oleh Allah di atas. Bah, supaya tidak jatuh. Terus? Sesungguhnya dia maha melihat segala sesuatu. Okay. Contoh nih okay. ini contoh. Okay. Contoh. Nah burung semacam ini bapak bu, terbang di angkasa Sama yang nahan, gak rutuh Allah bapak bu ini yang mana ini kalau gak ditahan oleh Allah ya jatuh burung ini kalau er, ditembak ya jatuh bapak bu padahal ini loh di atas yang sangat jauh dari dari tanah bapak bu ini loh ada singetutno, ngetut bapak bu pakai pesawat ulang alik kayak eh, pesawat di Tutno, sampai tanah itu kelihatan kecil rumah-rumah berarti tinggi ya? Oke. ada lagi seperti ini nih seperti ini ah hmm dapat terbang lama tanpa pendaratan sekalipun. Nah, tanggung tanggung burung kecil ini dapat terbang selama sebelumnya tanpa pendaratan Hal ini dapat dilakukan karena spesies burung ini dapat makan minum tahun hingga tidur saat terbang 10 bulan kamu dan belasol Nah, hampir setahun yang Nuk dhukur terus ini sepuluh bulan gak mudut Allah Maha Kuasa dia kemeng setiap burung ini sampai sepuluh bulan bisa kawin dengan terbang, bisa makan dan minum dengan terbang sehingga tidak mendarat sama sekali So sing nahan cinta dan Allah berdasarkan Quran surat 67 ayat 19. Karena itu Bapak Uzalian nah, di ayat ini Ibu Kasir memberikan catatan bahwa kebaikan atau kemadaratan itu milik Allah. Sebagaimana yang disampaikan di surat 35 tadi, surat apa di ayat dua, bapak ibu sekalian karena itu Rasulullah pernah berdoa, berdoanya tentang Allahumma lamani alimah atoitha walamu ti alimah manata walayang fau daljat dimingkal jatdu ya Allah tidak ada yang dapat mencegah apa yang kau berikan. Dan tidak ada yang dapat memberikan apa yang engkau cegah. Dan tidak ada memberi manfaat terhadap engkau. Kedudukan orang yang mempunyai kedudukan. Menungsan dui kedudukan itu tidak akan bisa bermanfaat kepada Allah. Justru kedudukan itu yang memberikan adalah Allah. Kedua Rasulullah jadi ayat ini tadi adalah penjelasan Quran surat 6 ayat 17